Halo sobat YouTubers, kembali lagi dengan saya Jack di channel YouTube Gandra Jawali. Pada video kali ini saya akan share kepada teman-teman mengenai tiga faktor penyebab jam tayang atau jam waktu tonton publik di channel YouTube berkurang. Faktor yang pertama adalah visibilitas video jadi untuk visibilitas ini ketika video yang sudah teman-teman upload ke channel youtube jika teman-teman ubah visibilitas ke pribadi atau tidak publik yang mana video tersebut sudah mendapatkan jumlah penayangan maka jam tayang di video tersebut akan berkurang yang kedua video yang dihapus jadi untuk video yang dihapus ini itu beda dengan pengaturan visibilitas video kalau visibilitas video itu kan setelah teman-teman mengupload ke youtube dan video tersebut sudah mendapatkan jumlah penayangan atau jam waktu tonton publik itu ketika teman-teman atur kembali ke atau setting kembali ke publik maka jam tayang akan bertambah kembali tetapi kalau video yang dihapus itu jam tayang akan hilang secara permanen faktor yang ketiga adalah jumlah penayangan yang dikategorikan ke dalam spam jadi contohnya seperti menonton video sendiri menggunakan satu channel YouTube secara berulang kali maka tidak akan dihitung untuk jumlah penayangan atau jumlah jam waktu tonton publik jadi dihitung hanya satu kali pemutaran jadi untuk jumlah yang lain itu tidak dihitung jadi itu fak tiga faktor penyebab kenapa jumlah jam tayang atau jumlah waktu tonton publik di channel YouTube kita itu berkurang Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, salam sukses untuk semuanya.